yang mana tunjuk? itu yang warna apa? Aduh, ikan lohan. Lama pagi, teman-teman. Nah, Abdullah punya ikan baru, ikan mas ya. Mana ikannya? Nah, Di situ ada berapa? Ada satu. Ay. Ikannya ada temennya, kasihan. Nah. Ini beli apanya ini, banyak banget. Jangan siapa tadi, Dedek. Mau beli sekarang? Iya, ayo ke sini. Iya, ayo, let's go! Oh iya, itu. jadi suka itu. Apa mau yang ikan mas aja Mana itu ikan mas? Tuh di sana. Ayo, sana, lihat sana, yuk! Mana ikan masnya? Mana? Oh iya, oh yang warna hijau. Jadi mau yang warna hijau ya, yeah. sama warna ungu. Oke, okay. mana lagi? Banyak besar banget. Mana yang di atas? Yang di atas tuh banyak banget ikan ya teman-teman Jadi -teman. suka yang mana itu lihat sana suka yang mana dede yang mana banyak banget ya yang sini coba lihat dia ada warna hijau dede tuh ya ada warna hijau ya Nanti pernah Jadi mau yang mana yang mana tunjuk itu yang warna apa yang warna apa warna oren kan udah punya oren kan udah punya warna oren warna pink yang warna hijau mau mau berapa mau mau yang warna hijau dedek iya sama apa sih ungu terus apa lagi mau apa lagi coba yang lihat sana coba yang di sini coba lihat tuh kecil kecil tuh Cantik banget ikannya ini, Dedek. Kenapa ya namanya ya? Tuh oh, bagus banget. Oh yang itu aja, nggak mau yang lain. Yang ini mau enggak? Ini. Ini mau enggak ini, yang kuning. Yang kuning mau enggak? Itu aja. mana lagi ayo mana lagi ayo tutup banyak banget teman-teman ikannya habillah sampai bingung nyarinya halo teman-teman habis ya udah beli ikan beli berapa duduk Taraaa. Ikannya banyak Ya kita tumpahin Satu Dua Tiga Tiga Tuh, sudah masuk semua ikannya Ya, sudah masuk Ada berapa? Coba dihitung Ada berapa? satu ada berapa ikannya? Ini yang satu. Ada enam. Ada enam. Iya. Ada temennya ya, udah ya.